Hari ini saya mau bahas tanda seseorang yang ketika di bekam ya muncul tanda itu berarti harus stop banyak orang gak tahu terutama yang memang dia pemula itu ya pemula dalam bekam ini ya, baru mulai bekam, jadi tanda ini ya, seperti yang teman-teman lihat di video yang saya tampilkan. Ini tanda itu berupa cairan bening ya, yang keluar setelah pengopan kedua. Jadi, pengopan pertama itu kan keluar dari darah. Nah, darahnya dia dibersihkan, baru kita kop lagi pengopan kedua. Nah, pengopan kedua itu ya, tujuannya untuk melihat darah ini masih ngalir nggak sih? Nah, kalau misalnya nggak ngalir sampai dia muncul putih-putih ya. Sorry putih-putih tapi cairan bening di permukaan bekas koknya itu Maka kalau muncul itu artinya bekamnya harus segera dihentikan Kenapa harus segera dihentikan ya Kalau misalkan kita lanjutkan ya Yang putih-putih itu yang bening-bening itu cairan bening itu Bakalan jadi kayak eh, luka melepuh gitu Mungkin teman-teman pernah lihat luka-luka luka yang akibat melukuh kena panas itu kan dalamnya ada ada cairan beningnya nah sama dalam bekam ini juga kalau sudah muncul bintik bening itu ya artinya itu pengopan harus segera dihentikan nggak usah diterusin lagi nggak usah juga dicek cetek lagi nggak usah cukup sampai di situ bekamnya nggak boleh diterusin nah kalau misalnya diterusin bakalan terjadi Blister, blister tuh yang kayak saya bilang tadi yang melepuh gitu, dan itu nggak enak rasanya kalau misalkan muncul kayak gitu di bekas lukanya bekam itu. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita nggak sengaja nih, ini klien kita atau orang ini abis dibekam muncul blister itu, gimana caranya menanganinya? Oke, yang pertama kita bisa siapin jarum yang baru, jarum steril itu, ya kita lukain, kita bolongin, baru dilap. Dipecahin itu, ya peran yang ngeluarinya baru dile pakai kasar. Nah, gitu, baru diolesin aja itu. Atau kalau nggak mau sakit ya biarkan aja itu nanti dia pecah sendiri. Nggak apa-apa, cuma rasanya nggak nyaman. Nanti kalau pecah sendiri sehingga terus. Oke, itu dia ya. Jadi <tuh> simpulannya, ya. kalau sudah muncul tanda bening di permukaan kulit bekas kop bekam itu artinya bekamnya udah harus dihentikan, nggak boleh dilanjut. Kalau dilanjut bakalan jadi blister kayak gitu tadi, kayak uh, melepuh gitu lukanya dan itu nggak nyaman di badan. Gimana caranya supaya nggak muncul blister atau apa namanya itu yang melepuh tadi itu? Ya gimana caranya ya, teman-teman kemungkinan itu terjadi karena uh, Pengekopan terlalu kencang ya. Jadi kalau bisa, teman-teman pastikan dulu itu kekuatan kopnya teman-teman itu nggak terlalu kencang ya, kadang juga ada orang tuh kita sudah kencang banget orangnya merasa belum kencang, padahal udah kencang banget biasanya itu memang dia nggak merasa atau kulitnya memang ketebalan kayak gitu, nah sebaiknya sambil dilihat-dilihat, -dir, jangan sampai terlalu kencang kita bisa juga tanyain ke orangnya langsung ke klien kekencangan kah kopnya bisa kayak gitu kita tanyain atau Uh, kalau kurang kencang ngomong aja. Nah, jadi sambil dia, sambil kita tanya juga kita ngepasin juga uh, kopan kita itu seberapa kencang. Kadang kekencangan tiap orang kan beda-beda. Nih, -beda. ya, kalau memang terapis pasti ngerti lah, ya. <guruh> ngerti lah namanya kekencangan itu semana atau pernah dibekam pasti ngerti namanya perasaan kekencangan nariknya itu pasti pernah. Dan itu kadang juga karena kelamaan kelamaan di kop. dan nah, kalau sudah kelamaan di kop itu ya bisa jadi blister tuh muncul ya, jadi karena dua itu ya pertama karena kencangan kedua karena kelamaan bisa juga karena uh, ada penambahan sinar infrared saya hari itu pernah ngecop orang nggak terlalu lama dan kopnya itu juga biasa aja habis itu saya kasih infrared cuma agak terlalu dekat gini kan tapi saya jalanin gitu tapi situ malah itu banyak di belakangnya itu ada sekitar 3 titik yang muncul blister ya, jadi sebaiknya kalau memang penggunaan infrared jangan terlalu lama kalau menggunakan infrared jangan sampai terlalu gencang jangan sampai terlalu lama oke itu lebih dikurangi lagi kalau bisa ya karena pengalaman saya itu punya pengalaman buruk sama kliennya gara-gara pakai -gara, infrarit terlalu lama itu tadi, terus juga mungkin rencangan eh, terus terlalu lama oke itu dia semoga uh, video ini bermanfaat warahmatullahi wabarakatuh